Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini channel Tiarapedia akan mengajak Anda berkeliling dan melihat kegiatan dari para abdi dalem di keraton Yogyakarta Tapi sebelum kalian melihat video ini sampai selesai Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah laman video ini setelah penetapan berdirinya pada tanggal 13 Maret 1755, Keraton Yogyakarta membutuhkan pegawai negara yang berasal dari golongan sipil ataupun militer. Golongan sipil di Keraton sendiri memiliki julukan Abdi Dalem, sedangkan golongan militernya disebut Prajurit Keraton. Abdi Dalem memiliki tugas sebagai pelaksana tugas atau organisasi yang diberikan oleh Sultan. Jika tidak ada Abdi Dalem, pemerintahan keraton Jogja tidak akan berjalan dengan baik tugas lain dari para abdi dalem adalah abdi budaya abdi budaya adalah seorang yang dapat memberikan suri tauladan kepada masyarakat luas dimana abdi dalem harus memberikan contoh unggu-unggu dan tata kromo yang baik kepada masyarakat karena hal ini abdi dalem selalu menunjukkan senyum mereka sopan santun yang tinggi serta sifat ramah kepada seluruh orang ciri khas yang mencerminkan seseorang itu adalah seorang abdi dalem adalah pakaiannya nama pakaian yang digunakan abdi dalem biasa disebut dengan peranakan arti peranakan maksudnya yaitu saudara karena abdi dalem dianggap sebagai saudara kandung yang dilahirkan dari ibu yang sama semua abdi dalam menggunakan pakaian yang sama, tanpa memakai alas kaki. Untuk abdi dalam wanita, tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan agar semua abdi dalam setara kedudukannya. Biasanya orang-orang di dalam keraton memanggil abdi dalam dengan sebutan kanca, yang memiliki arti teman. menarik yang dimiliki abdi dalem selain pakaiannya adalah cara mereka berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa bagongan yaitu bahasa jawa yang tidak membedakan derajat dan pangkat abdi dalem dibagi menjadi dua golongan yaitu abdi dalem punawakawan dan abdi dalem keprajan abdi dalem punakawan memiliki tugas operasional sehari-hari di dalam keraton Abdi dalam punakawan berasal dari masyarakat umum atau biasa. Abdi dalam punakawan dibagi lagi menjadi dua, yaitu abdi dalam punakawan tepas, di mana abdi dalam ini memiliki jam kerja layaknya orang kantoran. Sedangkan abdi dalam punakawan chaos hanya datang 10 hari sekali. Hal ini ditunjukkan sebagai kesetiaan dan kehormatan abdi dalam kepada keraton. Abdi dalam keprajan berasal dari orang-orang yang berprofesi sebagai TNI, Polri, dan PNS yang diangkat menjadi abdi dalam. Sebenarnya, abdi dalam keprajan kebanyakan adalah orang yang sudah pensiun lalu mengabdikan ilmu, tenaga, dan waktunya kepada keraton secara sukarela. Abdi dalam yang memiliki tempat kerja dekat dengan sultan adalah abdi dalam kepara. Kepara kebanyakan adalah abdi dalam perempuan. Tugas kepara ke antara lain menjaga ruangan pusaka, menyiapkan perlengkapan untuk upacara dan juga menyiapkan perlengkapan sultan. Permaisuri serta putra-putri sultan yang bertempat tinggal di keraton. Sebelum diresmikan menjadi abdi dalam, calon abdi dalam harus menjalani tugas magang selama dua tahun. Di mana proses ini akan dinilai apakah calon abdi dalam itu sering datang ke keraton tekad untuk menjadi seorang abdi dalam bakat dan juga pendidikannya jika calon abdi dalam lolos saat penilaian yang dilakukan dalam dua tahun ia akan diangkat melalui wisuda yang dilakukan dua kali setahun pada bulan bagda mulut dan sawal keinginan menjadi abdi dalam adalah komitmen pribadi abdi dalam yang sudah lanjut usia ataupun memiliki masalah kesehatan biasanya akan diberhentikan proses pemberhentian itu disebut miji sangat jarang ditemukan, abdi dalem yang merasa bosan lalu mengundurkan diri ada beberapa biji antara lain yaitu Miji Sudono mulio yaitu abdi dalem yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun Miji Sudono Saroyo yaitu abdi dalem yang mengabdi antara 10-20 tahun Miji Tumpuk yaitu abdi dalam yang mengabdi di bawah 10 tahun dan terakhir adalah Miji pocok yaitu abdi dalam yang diberhentikan karena tidak hormat dan harus mengembalikan gelar yang diberikan oleh sultan, serta dilarang masuk ke keraton. Pangeran Mangkubumi, atau Sri Sultan Hamengkubuwono I, mencetuskan cedro watak satria yang mengikat para abdi dalam cedro watak satria, antara lain adalah ngawiji yaitu totalitas fokus dan selalu berserah kepada Tuhan yang Maha Esa greget yaitu penuh penghayatan dan juga penuh penjiwaan sesungguh yaitu memiliki kepercayaan diri dan yang terakhir orang minggu yaitu tidak menyerah atau gentar saat menghadapi sebuah ujian yang menerpa kebanyakan orang di Yogyakarta ingin menjadi abdi dalam. Bukan karena honor yang diberikan kepada Abdi dalam tinggi, tetapi mereka ingin mendapatkan berkah dalam juga ketentraman dan kebahagiaan batin di hidupnya, serta rasa terima kasih karena sudah diperbolehkan tinggal di tanah milik sultan. Banyak Abdi dalam yang menuturkan bahwa pekerjaan yang mereka jalani selalu membawa berkah tersendiri bagi keluarganya. Berjalannya perkembangan zaman, di mana keraton membutuhkan banyak tenaga kerja profesional. Banyak abdi dalem yang memiliki pendidikan sekolah yang tinggi dengan latar belakang antara lain seni, akuntansi, dan juga komputer Dengan adanya para abdi dalem dengan pendidikan tinggi ini mengubah pemikiran masyarakat bahwa abdi dalem itu adalah orang lanjut usia dengan pendidikan rendah Abdi dalem adalah orang yang memiliki wawasan budaya serta keahlian yang sangat luas dan dedikasi yang tinggi Keberadaan abdi dalem sangat berarti di dalam keraton Bukan hanya untuk mendukung segala aktivitas di dalam keraton saja, tetapi Amdi Dalam juga menjadi benteng perilaku dan sikap pada zaman yang sudah semakin berubah.